Ok guys, aku Daniel and Welcome to The Escape. So, pada pagi yang indah hari ni. Dengan... Berasa bangganya, aku nak... Lah, aku nak guna satu mikrofon baru. Tapi yang problem ah Aku tak ada stand lagi. Aku tak sampai lagi. Aku dah beli tapi tak sampai lagi. So, hari ni aku nak buat satu storytelling. Aku nak buat satu storytelling nak menceritakan tentang... Aku Hai hey. Pengalaman aku nak pergi cari pak cari WiFi free. Uh, kisah ni berlaku pada tahun 2016 dan aku masih duduk dekat uh, KL. Aku tak boleh bagi tahu kat mana. Time tu aku dengan kawan aku seorang nama dia Aiman. Dan kita orang time tu ada masalah dari segi internet lah. Tak boleh nak beli internet kan. So kita nak cari tempat yang ada wifi free. Time tu ada. Tapi jarak dia distance. Dia punya jarak dia daripada rumah aku. How far? Jauh mana? Kalau nak tahu. Lebih kurang 7 ke 8 kilometer. Mungkin kalau jogging rasa tak jauh, tapi jalan kaki. Kita orang pun tak fikir panjang dan teruslah pergi. Time tu pukul 4 petang dah kita orang gerak daripada rumah aku, eh di rumah aku tu. Sampai dekat situ pukul 5, 10, 5, 20 something ah dan sampai dekat situ kita main wifi, kita gunalah internet semua. Dengan rasa puas lah. Sebab dapat wifi free kan. So. Kita main. Uh, aku kat situ aku tak buat apa. Aku main Instagram. Time tu ada Instagram. Aku main game. Dan aku buat email baru. Aku tak ingat uh, apa nama email dia. Nama email dia. das DoesTeamWorkAlliasGmail.com The exec does So email tu untuk Geng aku ah Geng kat sekolah aku kan Baik to the story Kita orang Sedar-sedar Realize notice je dah Tahu-tahu dah pukul 6.40 Kelang kabut lah Nak balik Aku pun Tapi kita tak lari Sebab time tu rainy Hujan renyai-renyai So jalan je kaki Jalan Jalan Jalan Jalan Dah nak gelap, pukul, time tu dah tu, tadi aku cakap tujuh berapa tu, lebi, eh, enam lebih kan? Dah pukul tujuh lebih time tu, tapi kita orang masih dekat dalam belakang, belum sampai up, uh, kita orang baru jalan lebih kurang dua kilometer lah, dah penat dah. Dan kita orang ambil keputusan untuk lari, lari ya lari sejauh, sejauh mana yang mungkin lah lari-lari-lari-lari ada dalam kita lari dalam 2.5 km dan jalan dah penat. Time tu dah pukul 7.20. 7.20 dah 7.25, 7.30. Bapak si Aiman call aku dan dia tanya aku kat mana. Kita orang cakap kita orang down the way nak balik. Tapi dia cakap dia nak bagi pick up kita orang. Dan sampai je di... Adalah dalam separuh jalan kita turun jalan, kita jumpa bapaknya Aiman. Jumpa bapak Aiman, kita naik sweeper lah satu motor. Dan kita balik sampai di rumah. Aku kena marah dengan aku sebab balik lambat. Ya, kena marah. Tapi itu adalah satu moment lah. Time-time zaman-zaman. Internet baru nak berkembang lah orang kata kan. Aku dapat phone dah lama dah. 2011 aku dah pakai phone dah. Time tu pakai Samsung apa tah. So pakai iPhone 4S, Sony Xperia, Ericsson. Tapi internet tu masih dalam peringkat 2G dengan 3G. 3G baru nak orang kata baru nak optimise lah time tu. Dan 2016 4G dia perkenalkan tak silap aku. 4G LTE. Ya. Yeah. Satu momen yang best lah. Pakai wifi. Sanggup nak cari wifi. Pergi berjalan sejauh 7km. Lebih kurang something. Aku tak ingat lah. Ya. Yeah. Aku pun tak ada apa nak cakap. Aku rasa video ni bosan. Sebab aku hold mikrofon Dan aku rasa janggal pegang mikrofon besar-besar ni. Tapi ya. Yeah, aku nak test audio dekat mikrofon ni. So ya yeah guys. Don't forget to subscribe, like, komen dan share. Uh, jangan lupa support escape untuk escape dapat 2000 subscribers. dalam masa tak dekat, sekarang dah 1.75. Ah uh, sekarang dalam goal nak kejar 1.8 lah dulu dan ya. Yeah. Okey guys, aku dinner so um, video ni just sharp dia aku nak continue dengan video tadi aku nak bagi tahu dengan korang. Aku dah cakap pasal kawan aku nama dia Aiman kan. So Aiman tu sekarang dia mengalami satu Penyakit depresi, aku nak Aku minta sangat jasa baik orang doakan dia Supaya dia cepat sembuh dan Supaya dia dapat menduduki SPM dengan uh, Dia tak menduduki PT3 So, dia dah mengalami depresi Sejak daripada dia form tu Sampai sekarang dan dia tak baik-baik So, aku minta korang doakan dia Supaya dia cepat sihat, cepat sembuh dan dia boleh ambil SPM dan dapat result yang baik lah. Dia ya. seorang pelajar yang pandai. Memang pelajar yang pandai. Aku dapat kesedaran untuk untuk belajar. Belajar pun time UPSA. Semua dapat dia. Aku nindu sangat dia. Aku lama tak jumpa dia. So, aku harap sangat korang doakan dia. So, guys. Bye. So, ya, yeah. Aku Daniel S.K.M.Dawas. Peace. Assalamualaikum. Bye-bye.